Tujuhlah belas itulah hari kita, hari nusantara, hari bangsa. lumba dan kita tetap setia tetap setia menghargai negara kita kita tetap setia tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap